Baiklah, persahabat, sahabat. Selalu dimanapun kalian berada, untuk menemani santai malam kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi menarik terbaru, persahabat ya, seputar ideologi saingan kita. Keunggulan pertama di sini, kita lihat di akun Instagram pribadinya, Dede Alesti, mengunggah sebuah postingan.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 Kayalah Bapak Mual Ayah Anutiasa Nandingan Wow, Pak Sahabat ya Tentunya Ayah Kejorah Tidak ada yang bisa nandingin, persahabat ya Luar biasa Cinta dari Dedek Lesti terhadap Sang Ayah Mudah-mudahan ini adalah Menginspirasi untuk kita semua para fans Bahwa tentunya Ayah Kejorah Sang ayah selalu mendidik dengan baik kepada anaknya persahabat ya luar biasa kita makin bangga dan makin bahagia persahabat ya mengidolakan lesti maupun rizky bilang dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan hingga komentar salah satunya dari bang putra siregar mengatakan dalam kolom komentar ayah sambil dikasih love hitam persahabat ya. Luar biasa mudah-mudahan kita selalu kompak para sahabat ya Untuk selalu mendukung, mendoakan hingga mensupport Leti Bila Mudah-mudahan rangkaian pernikahan mereka Selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan ya, robbal alamin. Ke kabar berikutnya kita lihat Ini ada kabar bahagia juga buat kita semua para fans ya Luar biasa Dede Elesti sedang melaksanakan sholat maghrib para sahabat, ya Tentunya Masya Allah Melihat Tentunya begini kita merasa adem dan bangga pada Lesti persahabat ya Masya Allah jangan pernah tinggalkan sholatmu Karena dengan sholatmu akan lebih tenang dekat sama yang kuasa Masya Allah persahabat yang luar biasa Kita makin bangga dan makin bahagia Selalu mengidolakan Lesti kejora Kita lihat persahabat ya Tentunya pastikan tersebut diunggah oleh Teh Lisna nih, Di guest pribadinya Luar biasa. Kita tentunya patut bangga persahabat ya bahwa paling sekali orang-orang terdekat yang sangat sayang dan cinta kepada Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik mendoakan yang terbaik juga untuk Lesti maupun Rizky Hilar. Dan ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial ini di vlognya Kak Atala para persahabat ya, yang diunggah di channel YouTube-nya part kedua. Ada sebuah momen pertanyaan yang membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Rizky Bilar Ketika ditanya apa faktor yang membuat kakak lebih baik Dengan jawaban, Lesti atau Dedek itu melengkapi kekurangan Rizky Bilar Dan Lesti juga itu adalah sosok sabar yang dibutuhkan oleh Rizky Bilar Masa petia, makin bangga Dengan jawaban Rizky Bilar yang menjawab pertanyaan dengan Wibawanya sangat luar biasa Dan tentunya sikap kedewasaannya Rizky bilang Sudah terlihat para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya selalu menjadi Pria idaman Tentunya kepala rumah tangga Yang baik untuk Lesti kejora Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan jadi imam yang soleh para sahabat ya Itulah yang kita harapkan Dan bisa menjaga Lesti di keluarga persahabat ya Hubungan tersebut telah diripos Kembali oleh Hanko sendal Putih Anus Korbilar Ada kalimat Gamsen juga Dituliskan Senang banget Saat kakak itu Ngomong ke orang lain Tentang dede Pasti konsisten Tegas Dan bangga Dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar Hingga tanggapan Dari para fans yakni Salah satunya Dari akun Instagram Kurniasari 1988 Mengatakan dalam Kolom komentar Kurniasari yang lebih bikin longsor tuh pas ditanya Dedek punya kekurangan apa? Dijawab nggak punya dong. Wow, <gifat> luar biasa persahabat ya. Kita patut bangga dan bahagia mengendalakan mereka. Mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid selalu mensupport Lesti dan Rizky Bila. Tetap patenin channel ini persahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi terbaru dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bom mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh